Tunggu pertama persahabat kita lihat Masih dah sebuah spesial banget Ketika Abang Bilar diwawancara di channel itu punya KH Infotainment Ini mengenai perihal pernikahan persahabatnya Abang belum menyampaikan Maunya Abang Bilar tentunya akan nikah dihadiri oleh keluarga dan sahabat Karena saat ini di Jakarta kebijakannya hanya boleh enam orang Kan gak mungkin tuh persahabatnya Tentunya Rizky Bilar ingin pernikahannya dilaksanakan secara meriah dan secara hikmat, dan tentunya pengennya dihadiri oleh keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya. Persahabatnya mudah-mudahan PPKM cepat berakhir, dan mudah-mudahan juga tentunya rangkaian pernikahan idola kesayangan kita ini selalu diberikan kelancaran, amin. Ya Robbal 'alamin, dukung terus persahabat yang doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Dan para sahabat ya dalam postingan tersebut banyak sekali komentar hingga respon dari para fans, salah satunya dari akun Instagram. kumori 204 mengatakan dalam kolom komentar, cuma enam orang, orang tua kedua mempelai sama saksi, udah ngeloy oh, masa iya kakak dan adiknya gak ikut hadir, apalagi kakak bambi yang jauh-jauh dari cepat, para sahabat ya. Mudah-mudah saja tentunya PPKM cepat berlalu dan berakhir, dan rangkai pernikahan cepat dilaksanakan secara meriah persahabatnya Tentunya kita harus selalu doakan yang terbaik untuk Lesti maupun rezeki Bilar. Selanjutnya kita lihat persahabat, ada sebuah unggah spesial banget dari Kak Novita yang mana semalam mengunggah sebuah postingan foto Naruto persahabat ya. Tentunya Naruto juga mengucapkan selamat tanggal 24 tuh. Wow, <tuh> Selamat anniversary Yang satu tahun ucapan Dari anak kesayangan pertama Rizky Bilar, masyarakat Wow, luar biasa, mudah-mudahan kebahagiaan Selalu diberikan kepada Keluarga, Lesti Maupun Rizky Bilar Dan selanjutnya kita lihat Ada sebuah postingan dari Bu Firma masyarakat ya Aduh ini editannya sungguh luar biasa Buat ngakak, sahabat ya Ini foto abang Bilar bersama Bang Fali di edit, nih, ya Wow Mungkin semalam mereka meluncur untuk OTW malam minggu Persahabat ya, membuat kita ketawa bahagia aja nih. Tentunya kita doakan saja mudah-mudahan ada kejutan yang diberikan Kepada kita semua dari Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya kita lihat juga persahabat ada unggahan spesial juga Ketika diwawancara di channel YouTube-nya Nitno persahabatnya Abang Bilar di situ kita merasa bangga kepada Rizky Bilar bahwa Rizky Bilar menyampaikan juga sebuah kalimat. Tentunya Abang Bilar ingin bisa menjadi pemimpin yang baik buat dedek Lesti di rumah tangga dan di perusahaan yang ingin kakak dirikan. Luar biasa, sahabat, ya kita patut bangga. Yang mana dari hati yang sangat tulus Rizky Bilar ingin menjadi pemimpin yang baik dalam rumah tangga bersama Lesti, bersahabatnya masya Allah mudah-mudahan Bismillah sahabat ya tentunya bisa terwujud apa yang diinginkan oleh Rizky Bilar ungkapan tersebut juga telah diperoskan kembali oleh akun Instagram Sandal Putih skor Bilar ada kalimat caption juga yang dituliskan Masya Allah Tabarakallah, Bismillah ya kan semoga bisa terwujud mimpinya dalam postingan tersebut juga banyak komentar hingga respon yang positif dari fans, salah satunya dari akun Instagram Razikardani2020. Mengatakan dalam kolom komentar, niat baik itu sudah dicatat, pahalanya walaupun baru niat, sudah dapat pahala, bismillah ya banyak membuka lapangan pekerjaan, banyak pahala, semoga Allah lancarkan dan dimudahkan semua planning ke depan terwujud. Amin, itulah. Salah satu respon positif dari fans persahabat, ya yang selalu mensupport, mendukung hingga mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Selanjutnya, kita lihat juga persahabatnya kemarin. Kita mendapatkan info bahagia, yang mana tentunya Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan live bareng di Instagram. Tentunya. Di sini akan ngobrol bareng tentang persiapan pendidikan anak di era digital Persabat, ya di ruang guru dan Alta school persaabatiah ya, yang mengunggah dan menginfokan ini dapatkan diskon khusus untuk pendaftaran Alta School yang luar biasa banyak sekali hadiah. tentunya jam 5 sore ini jangan sampai ketinggalan. tanggalnya 25 Juli hari ini Persabat, ya tepat jam 5 sore 17.00 Waktu Indonesia Barat. Ini lengkapnya ada di kalimat caption dituliskan, Sudah kita mempersiapkan yang terbaik untuk pendidikan si kecil atau malah masih bingung harus mulai persiapan dari mana? Nah pas banget nih, besok kita ngobrol bareng yuk seputar persiapan pendidikan anak di era digital bareng Lesti Kejora, Rizky Bilar Iman Usman. Dan juga Miss Devi selaku kepala sekolah dari Alta School, catat waktunya yuk, Minggu, tanggal 25 Juli 2021 jam 17.00 waktu Indonesia Barat live di Instagram Alta School persahabat ya ruang guru lesti kejora dan rizky bila luar biasa jangan sampai terlewatkan tentunya mau ada pertanyaan seputar persiapan anak tulis di kolom komentar persahabat ya di akun Instagram Alta School mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan dan kabar baik soal lesti dan rizky bila Berikutnya kita lihat persahabatnya, ini kejutan banget buat kita semua para fans ya Semalam juga, Kadinda Mutia mengunggah sebuah postingan bersama DDLST Wah, wow, luar biasa, akhirnya muncul jam poci semalam sahabat, ya. Kejutan, vitamin bahagia yang kita dapatkan Akhirnya, mudah-mudahan tentunya mereka selalu diberikan kebahagiaan persahabat ya. Ini kangen kita terobati melihat DDLST tujuan bersama Kadinda Mutia dan selanjutnya juga para sahabat, kita lihat ini spesial anniversary banget nih untuk kita, aduh baru diunggah Foto cute, foto yang sangat luar biasa membuat kita bangga dan bahagia Ini adalah ketika acara ulang tahun SCTV para sahabat ya jaraknya tidak terlalu lama Dengan acara one man show ketika pertama kali mereka bertemu ternyata sudah tentunya memiliki Mempunyai hati bersahabat yang untuk saling jatuh cinta Aduh ini diunggah oleh Teh Yuli, ya yang udah mantengin Instagram aku dari tadi nih, kado Enif ya, tuh persahabatnya luar biasa, mudah-mudahan saja tentunya hubungan Lesti Bilar selalu diberikan kelancaran kebahagiaan. Tentunya kita dukung, kita doakan yang terbaik, ya untuk Lesti dan Rizky Bilar. Berikutnya, ya kita lihat momen-momen yang sangat luar biasa yang kita dapatkan.